Cabai hijau panjang kawan-kawan Dengan Pak Ijamo? Dengan Pak Agus Pak Agus Danatani <laughs> Agus Ini Bang Pon, Bang Tonidi Dua belas kawan-kawan Dua belas pekerja kawan-kawan <laughs> Santai waktu lagi rehat, lagi santai belakang, lagi minum kopi yang kita? bang, lagi santai di belakang minum kopi kawan-kawan <laughs> <Aduh, mantau. laughs> sekilas di atau semangka kawan-kawan kawan-kawan kita ini sangat tekun, sangat dalam bekerja yes. sehingga membawakan hasil panen yang wah, atau yang memuaskan. Satu lagi abang kita itu lagi yes, bawa. Tapi apa-apa. Mau bawa mesin apa? bukan kopi? Mau makan rumah? nggak ada musimnya menjadi botabong ah ada belakang <tuk> <tuk> <tuk>